Assalamualaikum, aloha guys Bagaimana sih awal mula penyebaran agama Islam di Pulau Simelu? Apa yang menjadi halangan dan rintangan Tengku Halilullah saat menyiarkan agama Islam? Sebelum mulai kita intro dulu ya Masak nasi di atas air Kalau tidak ada masak, angkat kaki dari sini sekarang pulang oke, okay, oke okay. Tengku Halilullah atau yang diberi gelar Tengku di Ujung adalah sosok ulama besar yang telah membawa Islam ke Pulau Simelu. Kali ini kita akan berkunjung ke makam Tengku di Ujung yang berlokasi di Tata Ayah, Kecamatan Simelucut, Kabupaten Simelu. Sebagai referensi kita akan bertanya langsung kepada penjaga makam Tengku di Ujung yang bernama Bapak Muhammad Nazib. Atau saya memanggilnya kakek nazib Untuk menanyakan langsung bagaimana awal mula penyebaran islam di pulau simelu ini Serta bagaimana perjuangan dari seorang tengku di ujung saat menyiarkan agama islam Kalian juga bisa melihat bagaimana kondisi makam tengku di ujung yang dirawat dan dijaga oleh kakek nazib serta terdapat beberapa pondok untuk kita bisa duduk santai bersama keluarga. Jika kalian suka dengan video seperti ini jangan lupa tinggalkan like dan share video ini jika kalian merasa bermanfaat ya guys. Subscribe juga channel kita agar kedepan kita bisa belajar bersama lagi tentang sejarah lain Pulau Simelu. Enjoy ya guys. Dia ini PG dengan niatnya untuk menelaikan uh, rukun yang kelima. Mm -hmm. Nek, Nek, okay, Nek Haji. Kemudian di Sumatera ini kan di daftar uh, Nek Haji itu di Sumatera banace oh, oke okay, ya banace dulu bukan banace Kutara Jaya Kutara Jaya ini asalnya dari Sumatera Barat oh Sumatera Padang ya yang setelah kita bilang hmm. Padang hmm. setelah udah masanya hmm. nanti hmm. terus Rakan. ke terus ke kita ke ke, ke apa nih Kutara Jaya Kutara hmm. untuk mendirikan bandar Aceh Beraji. sesampainya di Pelabuhan pelabuhanulele hmm di situ nggak tertinggal, tertinggal oh, okay. kapal penumpang lagi uh -huh. ke Mekah. Oke. Okay. Dari ulen itu Mekah. Yeah. Iya. Udah dari situ hidup duduk, -duduk. Uh -huh. Setelah duduk duduk, pakai tiket di situ uh -huh. datang Sultan Iskandar Muda, Sultan Iskandar Muda menanyakan kepada terkub Khalilullah, uh -huh. apa yang dimenumpangi? Uh -huh. Tidak ada, cuman yang kami sudah menyaksikan itu Nek Haji, tapi sudah ketinggalkan kapal penumpang, penumpang. itu. Hmm, yeah. Kemudian lari itu, itu tidak usah dipikirkan, Pak, dia bilang. Itu yeah. belum ada Riki, dia bilang, mm -hmm. Pak Sultan. Yeah. Memang betul tuh Pak, belum ada Riki saya. Kemudian Pak Sultan mungkin tahun depan diberikan Allah. rezeki itu. Rizuki ya, itu seluruhnya. Ya, betul begini aja pak Tunggu. ada satu pulau di sana yeah. tidak jauh dari Sumatera yeah. nah, cuma di sana tuh masih belum agama Islam masih masih jahil yeah. nah kemudian di sana ada seorang raja itu mm -hmm. di, ini yeah. disitulah kalau di, di pulau itu namanya raja yeah. di situ, dia yang kuasa, kuasa. Nah, belum bisa saya jawab cuy hmm. dulu saya bilang, Pak Tengku iya, iya. Nah kalau nanti bisa, ataupun tidak bisa mm -hmm. Itu jangan terlama, terlalu, terlalu lama kali dipikirkan pak yeah. nah, Misalnya nggak bisa, tolong sampekan sama saya Itu juga enggak, kasih tahu mm -hmm. Nggak lama kemudian, itu ada kan. nah, satu kesimpulan yeah. Alhamdulillah, dibilang, Sultan Sudah saya mohon kepada Allah Ulah memberikan saya kesan Itu yang dia bilang Alhamdulillah, kalau begitu Itulah yang saya tunggu-tunggu Dibilang cerita <tuk> Sultan ya. Dulu bukan si Melwin Pulau Pulau U nah. Nah, pulau. Pulau. Kalau kawan Ada di istana saya itu Orang Orang dari Sisi itu Orang dari sini ya. Nanti kalau misalnya sudah jadi berangkat Itulah kawan, -kawan. Ya Mana bisa itu Itu kan dibilang Pak Sultan perempuan Ya Pak, bisa. Bukan peribu saya dibilang oh, Oke okay. ya Dibilang Pak Tengku Ya Itu masalah gampang itu Dibilang ya. Pak, Sultan. Pak Sultan Kan ada cara Ya Caranya bagaimana Pak jari ya, <laughs> Kita nikahkan kita dulu kalian Oh iya, oke, nikah Nikah Cuman saya... saya Bilang ini Pak Ibu Artinya bukan saya memaksa ini Saya tanya dulu sama si putri Jangan lagi tanya Pak sama saya Itu kan sudah kewajiban Pak Oke oh, okay. Artinya sudah dibesarkan saya Keluatan saya kita langsung ke bapak, bapak lihat saya menurut gimana? Ya. Nanti menyiarkan agama Islam ini harus ke kampungnya putri ini. Iya. Itu karena mungkin ada juga nanti uh, pertolongan pertolongan ya. karena ada keluarga. Iya. Ke sana dulu lo diputar Haluan ke apa? Ke Cibitung. Oh ke Cibitung dulu ya? Oke. Setelah kita lalu berapa hari di sana? Sepiket. Mm -hmm. Pesan? Pesan apa itu? Sultan. Sultan. Mm -hmm saya menyarankan ini harus ke kampung uh, keluarga saya palinglah yeah. tak banyak masuk ke Pulau ini di sini lah nah, bertentangan dengan Raja okay. Raja Senang Bulu okay. yang memang berkuasa di sini ya. okay, okay. jadi kami di sini kan untuk mencari lawan yeah. kami bersaudara yang yeah. lainnya nggak ada cuma singgah sebentar di sini saja karena mendengar itu agak aneh sedikit yeah. turunlah nak buat tersanggul oke okay. melapor uh -huh. yeah. dia bilang dulu nggak bisa ini nggak bisa kita hentai abai ya yeah. sengguruh sangat anu tapi saya bilang ingat tempat kita perang oke okay. okay. kira-kira beberapa hari perang <San> Sudah banyak yang terletak, anak buah susah melutut. Ya, bilang enggak, enggak ada yang kalah, enggak ada yang menang. Berarti, oke, okay. gila, kedua belah okay. Sekarang ini ada tantangan saya buat tepuh hari Si raja nantang, nantang. Ya, ini ada tantangan saya: masak nasi mm -hmm. di atas air. Oke. Okay. Kalau nanti bisa masak, ya, ya, silakan. Jalan santukah yang diturunkan perutan kemarisukan Kalau tidak ada masak, angkat kaki dari sini sekarang pulang. Oke okay, oke. Okay. Bilangnya, saya berdoa kepada allah. Oh, oke okay, oke. Okay. Atau pakanku. Okay. Kalau nanti pulang, pulang. In bisa, ya. kalau nggak berupa ya, saya berangkat terus pak Raja bolehlah terima tantangannya terima tantangan kalau nanti nggak bisa masak ya saya pulang ya. kalau nanti ya direndai Allah ya saya laksanakan ya. tugasnya ya. diambillah dua pria dimasukkan beras, beras? dua-duanya dicuci habis itu dikasih sama Raja satu sama Pak Tengku satu, habis itu okay. barulah Nyalakan api, boleh tahu. Nangutangkan semuanya. Rahim, tutup. Nyalakan. Dua-dua menyala. Sudah, sudah dikira sudah masak. Kacetuk pertama. Terku ini dilihat udah masak, udah masak, bang masak. di kalibung. Dibuka yang nyala ya, belum air, air belum mengaku ada. Oh, masih belum terima. Belum. Okay. Saya belum terima dulu. Belum saya kalah itu. Ini lagi satu terakhir loh. kasih Tan tantangan, tantangan lagi? Tantangan. Okay. Di mana istana saya? Dan di mana kamar saya? Oh, okay. Tolong. Sedangkan istana ini bukan di sini. Di kota Padang Padang belum maka berdoa dulu saya. Kalau nanti memang itu betul ulah, harus berbuat. Kalau betul-betul ulah, -betul izinkan sama saya ini untuk memperjuangkan agama ini, ya. Tapi ini saya jadi bukan. Nanti jam 3 uh -uh. sudah berada di istana saya dulu. Ditunggu di situ. Nah, sudah saya di sana, saya tunggu penuh situ. Okay. Si Pak, raja ini tadi? minta juga sama Allah oh supaya dimintanya minta kepada Allah entah kepada Tuhannya ya, kan? ya uh. nah begitulah mm -hmm. dia minta badai petir hujan lebar supaya pak tangku mungkin nggak bisa sampai nah, itu setanah itu ya, ya, ya. Nah, pokoknya begitulah wadai bukan main hujan bukan hujan, ya. bukan habis ya. itu barulah dipakai jam jam jam tiga dipakai seloban sisanya mm -hmm. itu kayak kasih dan okay. panjang tanah. Iya. tiga turun dari rumah. Ah di situlah petunjuk jadi senter. Oh, oke. Okay. Di mana di belok senternya di situ? Jadi memberikan petunjuklah sorban itu yeah. untuk arah kemana nah, nah, istananya dia. ya. Iya. Yeah. Yeah, yeah. di mana di di dibeloknya di di, beloknya, yeah, yeah. di arahnya. Iya, iya, iya, Begitulah beloknya. Mm -hmm udah dia di istana dari situ panggilan panggilannya kan ya. penjaga rumah saya kemari karena Bapak tuh saya ini undangan pak raja ya. sampai di istananya ini lah istana ya. ini kamar bapak keluar dari sana pak raja keluar ini kamarnya keluar. di dalam si rajanya ya di dalam si raja Ya, memang memang betul, Pak Pak Tengku. Inilah Tengku. Dikumpulkan misalkanlah semua uh, palemannya itu kesini sini kita semua Saudara-saudara, <koh> ini jangan kita lakukan lebih dia. Uh, uh, dia. Ini sebagai saudara kita, cuman ya ini ada diutus kemari Pak Sultan Iskandar Muda uh -huh. untuk menjalankan uh, agama Islam. ya nah, Sekarang biar dilaksanakan. Mah, cuman saya ini raja tetap raja. Tetap raja ya. Antai Islam Iya. Menurut kata-katanya itu kan, raja tetap raja. Masih disitulah banyak yang yang nanya. Hmm. Walaupun bukan tete ini yang di cerita cerita, cerita dulu. dulu. Mm -hmm. Enggak ada kata mana aku boleh. Enggak ada kabarnya gitu Enggak ada. Jadi misalnya meninggalnya di sini atau dimanapun nggak tahu juga? Nggak tahu. Sekarang masih ada sisa-sisa bang? Nggak juga. dulu oh. kan kayu. Ratusan oh. tahun. Berarti udah rubuh langsung ya? Hmm. Ratusan tahun. Kalau kita ingat, dari 16 abad yang lalu, Nggak ada lagi kalak kayu, kayu. Sorban sekarang masih ada? Tidak ada Tombak, ada Itu tombak siapa ya? Tomba, tombak batangku? Uh -huh. Oh iya. Sorbannya itu juga tomba. ya? ada ada alak bakurlah dan misalnya cerit Angkil kembangku Dibilang orang ada, tapi di tempat nah, ini yeah. ada turunannya kan? Oh gitu, cuma turunannya ya? Uh -huh. oh, bukan ada dibuat di satu tempat oh, khusus gitu nah. nggak, ya? enggak ya? nggak enggak, enggak jadi? Enggak, enggak jadi? Karena mengislamkan simbunya Udah meninggal-ninggal -huh. Oke, oke, sudah oke, oke, oke, oke, oke, kasih yeah. so, atas infonya.